assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar pemirsa rapat TV saat ini anda sedang menyaksikan sebuah program spesial untuk teman-teman semua dan juga tentunya program ini memberikan informasi seputar bulan suci ramadan. dimana lagi kalau bukan bersama kurma kuliah ramadan. pemirsa rapat tv kali ini saya Sheila Amesta Effendi. Akan membawakan tema yang sangat krusial, yaitu tentang takwa. Tentunya, bersama narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Profesor Dr. Romli S.A.M.A.G. Telah hadir bersama saya seorang yang tidak asing lagi di kawasan UIN Raden Patah Palembang, dan beliau ini merupakan dosen tercinta di UIN Raden Patah Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat pagi. Alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat wal lahir batin. Amin. Bagaimana, Pak, puasanya? Apakah masih semangat? Oh, tetap dong. harus oh, semangat. semangat ya, Pak. Karena bapaknya semakin sudah semakin semakin lebih kuat ya. Iya, betul. Hari pertama, hari kedua mungkin agak kaku ya. Nah, maka puasa itu semakin bertambah hari maka semakin lebih lebih kuat ya, betul. dan menjadi tradisi dalam kehidupan kita. Jadi sudah menjadi biasa. Biasa aja dan tetap semangat ya Alhamdulillah. Pak. Karena Bapaknya sudah semangat, saya juga semangat nih Pak untuk membahas tema tentang takwa bersama ya. Bapak Romli ini. Baik Pak, sebelum masuk ke dalam tema Pak, ada pepatah nih Pak? tak kenal yeah. maka tak sayang iya yeah. tak sayang maka tak sampai yeah. maka dari itu Pak sebelum menyampaikan ilmu dan sampai kepada pemirsa rapat TV alangkah baiknya kita berkenalan dulu dengan Oh iya tak aruf ya. Iya, betul taruh ta baik Pak silakan uh, diperkenalkan apa seperti bukan dan juga keseharian Bapak di Uwena dan Pata Palemang oh, iya. saya tadi nama sudah disebutkan Romli SA SA itu Said Ali ya yeah. Romli Said Ali dan kadang-kadang juga Orang yang tidak paham itu seringkali dikatakan itu sarjana agama, bukan? Iya bukan. Romli Sa Ali. Tugas sehari-hari di fakultas syariah. Jadi guru besar di fakultas syariah di bidang fikih dan usul fikih. Dan saya sudah bertugas di UIN ini uh, diangkat tahun 85, jadi lebih kurang berapa tahun itu? Hampir 35 tahun, ya. jadi kalau dari segi usia termasuk senior ya, Alhamdulillah. Mungkin di seluruh dosen, saya mungkin paling tertua sekarang ini. Maka disebut dosen senior, Alhamdulillah. Kemudian sehari-hari di samping tugas pokok di Fakultas syariah, juga aktif di berbagai organisasi. Pertama di MUI, ya. saya wakil ketua umum di MUI Sumatera Selatan. Kemudian juga aktif di kegiatan ekonomi syariah. Saya adalah salah seorang Dewan Pengawas Syariah di Bank Sumsel. Kemudian di kemasyarakatan secara murni, saya aktif di pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan. Di bagian UIN sendiri, kesibukannya Pak? Iya, mengajar. Mengajar. Mengajar. Karena tugas pokok dosen itu kan mengajar ya. Iya, nah, di samping itu juga membantu Ibu Rektor di Dewan Kehormatan UIN Adin Patah Palembang. Oke. Baik, Pak. Sekarang uh, dalam kuliah Ramadan ini Bapak mengajarkan banyak pemirsa rapat ini, Pak. Sudah siap, Pak? Mari kita masuk Oke. ke tema kita tentang takwa Pak. Ya. Sebenarnya uh, takwa ini sangat identik dengan Islam, ya, Pak. Barang siapa yang bertakwa berarti itu adalah orang yang uh, beragama Islam. Nah, sebenarnya ya. apa sih, Pak, definisi takwa yang bisa kita ketahui secara krusial dan juga secara spesifik? Ya, takwa itu bahasa Al-Quran. Jadi diungkap uh, puluhan ayat. Kalau tidak salah, lebih dari 80 kali diungkap kata takwa, Baik dalam bentuk amar perintah maupun dalam bentuk menggambarkan keadaan. Ya. Nah, jadi itu sangat luar biasa. Itu bahasa Al-Quran. Dan takwa itu uh, sudah menjadi serapan bahasa Indonesia. Kalau kita lihat takwa itu artinya secara definisinya, itu taat kepada semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan taat atas apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa taala itu secara umum nah, misalnya diungkapkan oleh salah seorang ulama yang bernama Kutub Mustafa Sanu dalam kitab Majma Mustalahat Usul Fiqh itu dikatakan ta'ah yaitu taat ma'amarallahu wal imtina' ma naha, nahallahu an jadi atauah taat apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah ta'ala itu mencakup semua itu karena pada dasarnya takwa itu akan muncul akan terbentuk dari dua sisi Ya. Sisi melaksanakan perintah dan sisi menjauhilah larangan. Endingnya, endingnya nanti adalah takwa. Nah, jadi itu arti takwa. Nah kemudian uh, takwa itu nanti ya, sesungguhnya adalah akumulasi. Ya. Takwa itu akumulasi atau nilai akhir yang diperoleh oleh seseorang dari upaya-upaya dari aktivitas yang dia lakukan dengan sungguh-sungguh dengan kerja keras mendapat apa namanya sebutan takwa itu. Jadi kalau boleh uh, kita bandingkan untuk bisa paham ya. Nanti mahasiswa selesai kuliah itu akan mendapat nilai akhir, akan mendapat predikat. Ada yang lulusnya memuaskan, ada lulusnya cum laude, ada summa Nah itu adalah akumulasi dari proses akademik mulai dari awal sampai akhir. Nah begitu juga dalam takwa, takwa itu sebenarnya proses sungguh-sungguh dari seorang hamba Allah dalam rangka bertekarup. Yang dia itu bergerak di dua sisi tadi itu. Sisi melaksanakan perintah dengan upaya sungguh-sungguh dan sisi menjauhi diri, menjaga diri dari... Apa yang dilarang oleh Allah. Nah jadi ini yang disebut dengan takwa. Oleh karena itu, uh, dalam kamus besar bahasa Indonesia juga demikian. Ringkasnya, mematuhi apa yang dilarang, apa yang diperintahkan oleh Allah. Menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu, dalam ayat Quran, Atiullah wa atiun rasul wa ulil amri minkum. Ya yuladina amanu atiullah wa atiun rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul termasuk pemimpin-pemimpin yang mengurusi urusan kita, tapi pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau pemimpin tidak taat kepada Allah dan Rasul, Tidak perlu dipatuhi. Ya kan? Nah, ini pengertian dari uh, taqwa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata kuncinya taat, patuh, tunduk ya. Jadi kalau Imam Al-Ghazali mengatakan disebut dengan takwa, itu orang yang tetap berada dalam jalan kebenaran. Dan ulama-ulama yang lain, misalnya ulama di Indonesia Buya Hamka, mengatakan takwa itu menjaga diri. Nah, jadi hati-hati nanti, takwa-takwa, tapi kalau bahasa Palembang itu takwaan. Nah, takwaan itu sombong ya. Jadi takwa kepada Allah itu bagaimana dengan dijalankan dengan kesungguhan. Dalam ayat dikatakan, ya muslimun. Orang-orang kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan sebenarnya takwa. Jangan mati dulu sebelum menjadi seorang Muslim yang sebenarnya. Jadi kalau kita pertanyakan siapa seorang muslim sebenarnya orang yang takwa. Siapa yang orang takwa? Muslim yang sebenarnya tadi itu. Nah, itu pengertian takwa. Okay. Baik, dari pengertian takwa tadi berarti kata kuncinya adalah taat ya, Pak ya. Iya. Yeah. Nah, dari sini, Pak, takwa itu kan ada tingkatannya ya, Pak ya. Takwa yeah. itu ada tingkatan. Bagaimana sih Pak proses untuk mencapai puncak tertinggi dari takwa? Apa e, proses yang harus dilalui? Apalagi kita seorang mahasiswa yang ya. masih naik turun, seperti ya. itu, Pak. Jadi begini, Al-Quran mengatakan, فَتَقُوا اللَّهِ bertakwalah kepada Allah dengan daya upaya. Bukan semampunya. Jadi ada yang mengatakan, mastatatum Ya, semampunya ala kadarnya. Bukan, bukan demikian. Bertakulah kepada Allah dengan segala upaya yang dimiliki Kita ini punya potensi kan? Punya potensi, punya kemampuan Dalam ilmu tahid disebut dengan Kudroh Masing-masing kita ini diberi kudroh yang sama Potensi itu digunakan ya, Digunakan dengan sungguh-sungguh Dan maksimal untuk merebut takwa itu Nah bagaimana upaya bisa merebut takwa yang paling tinggi itu? Karena itu derajat yang paling tinggi Takwa itu Nah ini kebetulan kita sedang puasa kan? Iya betul Nah kita orang mukmin orang Islam Dimanapun dipanggil oleh Allah Untuk melaksanakan ibadah puasa Endingnya puasa itu agar menjadi orang bertakwa Nah upaya-upaya yang dilakukan itu adalah dengan Apa namanya tetap berada pada jalan kebenaran Dan mengisi kehidupan kita dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi diri kita dari apa yang dilarang oleh Allah Kembali kepada definisi tadi itu Bergerak di situ Nah dan upaya-upaya yang kita lakukan untuk mengisi uh, Kehidupan kita agar merebut takwa tadi itu Dan itu tidak boleh putus Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya Telah memberikan jalan-jalan Ada yang jalan yang terus menerus Yang disebut dengan melaksanakan ibadah-ibadah mahdoh jadi semua ibadah yang digariskan oleh Allah, apakah itu ibadah-ibadah khusus yang rutin, ataukah ibadah-ibadah yang sifatnya ammah, lebih luas, maka itu harus kita lakukan. Ibadah-ibadah khusus misalnya puasa, ya tak? Puasa itu bukan puasa saja, banyak iringannya itu. Banyak iringan puasa itu yang merupakan pintu-pintu masuk surga, pintu-pintu ketakwaan. Puasa itu salah satu. Salat, zakat kalau mampu bersyarat karena ada ada ibadah atau kewajiban itu bersyarat. Zakat bersyarat kalau mampu, kalau belum penuh syaratnya belum. Haji juga bersyarat, ya. Nah, jadi kemudian ada yang namanya ibadah ammah yang lebih luas dalam kehidupan. Kata kuncinya adalah dasarnya kemaslahatan dan kebaikan. Lebih-lebih kehidupan kita berkembang ya apa yang dirasakan oleh adik-adik mahasiswa. Nah, jadi lebih luas lagi dalam pergaulan, dalam kegiatan berbagai macam, nilai takwa itu harus menjadi pegangan dan menjadi prinsip dasar dalam kehidupan. Kalau kita petakan kehidupan manusia ini, kita ini menjalani, melakoni kehidupan berbagai bidang sosial ekonomi politik ya, itu mestinya tidak tidak lepas dari penilaiannya takwa kalau menjadi seorang politisi menjadilah seorang politisi yang tetap dalam mematuhi Allah dalam kebenaran melahirkan ketakwaan. menjadi apa pedagang menjadilah pedagang yang bertakwa menjadi petani menjadilah petani yang bertakwa menjadi polisi Jadilah polisi yang bertakwa. Nah, tetapi bagaimana itu? Ya Sering terjadi kontradiktif dalam kehidupan kita. Satu sisi kita diperintah oleh Allah. Untuk senantiasa dalam kebenaran. Pada sisi lain secara bersamaan menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Tetapi dalam kenyataannya ada orang yang kontradiktif. Perintah ditinggalkan. Larangan di dilakoni Nah ini kan aneh ini. Banyak itu terjadi dalam kehidupan. Nah kenapa ini terjadi? Nah di dalam menjal menjalani kehidupan kita orang-orang beragama ini tantangannya sangat luar biasa. Tantangan itu persoalan-persoalan yang tarik menarik dalam kehidupan kita itu ada di depan kita. Ada di depan mata. Bahkan ada di depan, ada di belakang, ada di samping, ada di atas, ada di bawah. Yang mempengaruhi kita itu sikap dan perilaku kita. Nah bagaimana menghadapi ini? Satu sisi kita ditantang untuk senantiasa berjalan dalam kebenaran. Dan kita diberi motivasi siapa yang senantiasa dalam kebenaran, dia akan bahagia dunia akhirat. Pada sisi lain kita dihadapkan dengan larangan-larangan, dan malah itu di, apa, Disebutkan Sanksinya, akibatnya, buruknya Tetapi karena pengaruh Apa namanya Yang tantangan tadi Tantangan yang buruk tadi Lebih besar, tempo-tempo kalah Apa namanya Hal yang benar itu, dan itu Memang kita ini punya potensi ya. Bisa menjadi orang baik Bisa menjadi orang jahat Wanapsi wa masawaha, falhamaha, fa fujuraha, man zakaha, wa takwaha. Kada aflah manzakha, wa kada kabah mandasaha. Demi jiwa naf, dan kesucian penciptaannya fitrah. Jadi manusia ini sebenarnya jiwanya itu fitrah. Jiwa itu akan mempengaruhi fisik. Manusia kan tadinya jadi dua unsur, jasmani, rohani. Dua hal ini saling berhubungan nah oleh karena itu pendidikan pendidikan mempengaruhi rohani dan jas jasmani nah sehingga apa falahurrahmatakuha dalam proses penciptaan diciptakan dalam rahim ibunya ketika ditiupkan roh allah sekaligus memberikan dua potensi tadi itu yang disebut dengan kudroh. Kudroh lil fujur, kudroh litakwa. Jadi, semanusia itu punya potensi berbuat baik atau berbuat tidak baik. Oleh karena itu, manusia diberi pendidikan, diberi tarbiyah, diberi pengajaran, diajarkan norma-norma, dan sekaligus penghargaan. Bukankah Nabi mengatakan setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia? Itu ditulis kebaikan Sebaliknya kalau manusia melakukan Keburukan Ditulis juga keburukan Dan malah manusia diberi motivasi Semangat untuk merebut Takwa tadi itu Barang siapa yang merencanakan Untuk berbuat kebaikan Satu kebaikan Itu merencanakan saja Tapi belum sempat dilakoni Satu pahalanya Satu pahalanya tapi kalau bisa terwujud dalam bentuk perbuatan Dari satu menjadi sepuluh Sepuluh bisa seratus Seratus sampai seribu Dan bahkan ada afa muda muda'afa Mendapat pahala berlipat ganda Ini yang mesti Apa namanya Dalam men men menggapai takwa itu oh, Berkompetisi Fastabikul khairat Berlomba-lomba dengan kebaikan. Ini di medan kehidupan yang luas di lingkungan mahasiswa berlomba-lomba untuk melakukan ketakuan itu. Ada di mahasiswa misalnya dari pagi kuliah sampai sore bahkan juga mungkin malam banyak tantangannya. Panas dingin kuliah itu ya. Rasa-rasa tidak tamat ya, tetapi ada motivasi ya, lah. motivasi semangat terutama harapan ke depan. Ya yeah. harus optimis, jangan pesimis. Karena kehidupan kita itu di masa depan. Masa lalu itu adalah pelajaran, masa depan itu harapan. Oleh karena itu banyak berharap. Jangan mudah putus asa. Nah, kata kuncinya ada di aktivitas. Begitu juga takwa. Masa depan kita di akhirat, ya yeah, kan? tetapi apa namanya nilai-nilai ketakwaan itu sudah bisa dirasakan di dunia. Jadi kalau orang takwa, insya Allah kehidupannya akan baik. Jadi orang selalu berada dalam kebenaran, tidak ada masalah. Nah itu harus dikerjakan secara terus-menerus ya. Nah, tentu ini takwa ini berhubungan dengan iman. Beberapa ayat amanu wataku. Iya kan? Amanu wataku Amanu wataku Dan ada lagi ayat Amanu wa'amilu solihat. Jadi proses mencapai ketakuan itu Pertama iman ya, tidak Perkuat iman Bapak biasanya selalu menyampaikan Iman itu harus memiliki iman yang aktif Iman yang dinamis, iman yang hidup dalam diri kita. Apa itu iman yang aktif, iman yang hidup? Iman yang dinamis itu adalah iman yang senantiasa berupaya untuk merebut mengerjakan kebaikan. Iman yang berorientasi kepada merebut apa namanya mengerjakan apa namanya kebaikan. Jadi ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah itu iman yang dinamis. Dan dia apa namanya, akan selalu tuh akan selalu berkembang Dan melahirkan kebaikan Dimanapun dia berada nah, Itu iman yang aktif nah, Memang tantangannya sangat berat Nabi juga masih nyalir Iman itu naik dan turun Yazid kus Ya kan? Karena nanti iman itu buahnya takwa Kalau imannya lemah Maka orang ini gampang Melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik Nah lalu diiringi dengan Berbuat baik sepanjang sepanjang masa Jangan sampai apa namanya berbuat baik itu Hari ini banyak amalnya Besok tidak ya Malah banyak Banyak melakukan pelanggaran terus Karena Kata Buya Hamka orang takwa itu orang yang selalu terpelihara kepribadiannya, Dimanapun dia berada Apapun kedudukannya Apapun jabatannya terpelihara Maksudnya terpelihara dari hal yang negatif. Jadi luas. Jadi medan kehidupan kita sekarang ini dengan profesi yang kita lakoni itu merupakan media untuk bertakwa. Misalnya saya, saya selaku seorang dosen, tenaga pendidik. Ini media untuk apa namanya melakukan mendapat ketakwaan kepada Allah SWT. ta'ala Ta'lim memberikan pengajaran kepada mahasiswa kepada masyarakat itu media untuk mencapai takwa nah, jadi sangat luas bukan yang ibadah mahdoh saja jadi ibadah-ibadah ammah dan ini berkembang ya tidak nah jadi ini usaha-usaha yang harus kita lakukan nah dan itu mahal harganya itu mahal harganya takwa itu karena itu puncak terakhir dari upaya dan perjuangan seorang Muslim dimanapun dia berada, tantangannya berat. Karena kata Rasulullah, itaqillaha Bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada, apapun jabatan yang di yang diemban. Wat biinsayata, hasanata tamhuha. Hadapi tantangan-tantangan yang yang, yang dihadapi mungkin tantangan yang baik, tantangan yang tidak baik. ya. Tapi dengan senantiasa berada dalam kebenaran. Wattamisa telah hasanah tamhuha. Maka hadapilah semua tantangan yang tidak baik itu selalu melahirkan, menelorkan kemaslahatan dan kemanfaatan. Dengan sendirinya lambat laun, hal-hal yang tidak baik itu hilang. Karena setiap orang nanti akan berusaha berada dalam kebaikan. Itu dalam ketakuan. Itu hilang. Kalau dalam rumah tangga, rumah tangga semuanya takwa. Kalau dalam masyarakat, rukun tetangga semuanya takwa. Kalau dia itu berada dalam komunitas rukun warga, lebih luas lagi sampai kecamatan, sampai kabupaten, dan bahkan sampai provinsi dan negara. Kalau semuanya sudah setiap orang memelihara diri dengan dengan baik dan berada dalam kata kunci Allah wa ti rasul dalam artian menaati perintah Allah dan rasul kemudian menjauhi larangan Allah dan rasul maka orang itu disebut takwa nah itu upaya ya jadi fattaqullah berupayalah dengan secara maksimal uh, bertakwa kepada Allah nah terakhir ini yang paling menarik apa sih Uh, penghargaan Allah kepada orang yang bertakwa ya, ya. Itu luar biasa Pertama Allah secara umum mengatakan Inna akramakum indallahi atkakum Apa kata Allah? Sesungguhnya orang yang paling mulia Di sisi aku adalah orang yang banyak takwanya Iya tak? Nah, jadi kalau kita ibaratkan tadi mahasiswa Endingnya terakhir itu yang paling berharga itu koblut, ya Jadi kalau boleh kita katakan takwa itu sebenarnya Sama dengan derajat koblut, ya Waktu bukan main Luar biasanya itu nah, Menurut sedikit, ya tapi mungkin ketakwaan kita ini beda-beda Ya, ya Walaupun pintu-pintu takwa itu dibuka Oleh Allah SWT, itu yang pertama Yang kedua, ini saya bacakan dalam surah Atalak At Lihat ayat 2 sampai Ayat 5 itu ya, surah Atalak At Allah mengatakan uh, billahi wa akhir wa Barang siapa yang beriman kepada Allah Dan hari akhir Dan dia bertakwa kepada Allah Diberi jalan keluar Atas kesulitan yang Dihadapi Semua kita ini punya problem Benar, Benar. Ada masalah Tapi ada jalan keluarnya, ya kan? Nah, jadi itu satu. Yang kedua dalam masih dalam satu ayat, wa rizu, wa akan, akan diberi rezeki. Nah, kalau disebut rezekinya asumsinya duit ya tidak. Rezeki itu luas. Akan diberi rezeki, tarlah. Pengertian-pengertian yang sederhana akan diberi rezeki dari hal yang tak terduga. Kita mungkin punya pengalaman ya. Punya pengalaman rezeki itu kan e, sebetulnya ada usaha sendiri, ada lantaran orang lain. Saya sering mendapat rezeki yang tak terduga-duga. Yang tak dikira-kira. Kita merenung kadang-kadang kita nggak punya uang. Kita tahu. Ada yang mengantarkan uang. Kita nggak tahu latar belakangnya apa. Nah itu namanya sering disebut dengan rezeki non vlog ya. Tapi sebetulnya kurang pas. Jadi rezeki yang tak terduga itu ada rezeki yang sudah terencana. Dia bekerja upahnya sekian ya kalau katakanlah PNS saya misalnya. Rezeki saya sudah kalau sebagai pegawai negeri sudah terukur. Ada gaji pokok, ada tunjangan istri, tunjangan anak, ada tunjangan tunjangan apa? tunjangan profesi yaitu tunjangan fungsional. Satu bulan sekian, tetapi di, di, di samping itu ada kegiatan atau tidak ada kegiatan, tahu-tahu ada rezeki Nah itu hanya diberikan kepada orang yang bertakwa Pertama dimuliakan, ya, tidak? Kedua, selalu ada solusi kalau ada kesulitan Kemudian mendapat rezeki yang tak diduga-duga nah, Itu kapan saja, itu kapan saja, kapan saja Tak diduga-duga itu Nah, kemudian apa lagi ayat yang mengatakan ya diberi jalan keluar min amrihi nah ini yang yang luar biasa Badan siapa yang bertakwa kepada Allah Allah memberikan dalam urusannya menjadi lempang apa itu lempang mudah tidak berbelit -belit. kita kan sering rumit dalam kehidupan betul nggak nah jadi bagi orang bertakwa urusan itu menjadi mudah. Tidak ada perkara yang tidak diselesaikan. Kita ini tidak ada yang tidak ada yang tidak ada, yang, tidak ada masalah, tapi mampu kita atasi. Ini Al-Qur'an ini. Wa may yataqillaha yaj'al min amrihi Baca nanti surah At-Talaq. Ya. Itu yang keempat, yang kelima. Nah, ini ini yang luar biasa ya. Ayat yang kelima mengatakan wa may yukaffiru anhu sayyiatihi wa yu'azzim lahu ajran. jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah ya Allah hapus dosanya kesalahannya dihapus lalu apalagi Allah beri pahala yang besar wa yu'azzim ajran wa yu lahu ajran Ya, dimuliakan dengan Pemberian paha, paha pahala Nah apa lagi ini Selain dari sini itu ada lagi penghargaan Tidak ada cara lain Pengharganya diberikan Allah kepada Orang yang bertakwa itu yang, yang lima macam ini Tentu surga sudah menunggu Walaupun Allah Tidak menyebut surga tapi dalam ayat lain Ya kan itu surga Ya kan nah, Misalnya Wabashirilladina amanu wa aminu salihat Min -anhar minha min min itu luar biasa penghargaan bagi orang yang bertakwa itu yang bernama soleh surga yang mengalir sungai-sungai uh, yang -sungai indah di dalamnya ya kan mendapat rezeki yang secara otomatis di surga itu nanti apa namanya tidak payah-payah lagi. Betul. Kalau di dunia ini, kita mau buat kopi, masak, masak air dulu di surga. Itu baru terasa datang otomatis, baru terpikir datang otomatis. Di layan begitu cepat. Untuk siapa itu? Untuk orang yang bertakwa. Bertak. Bertak. Nah, itu luar biasanya. Luar biasa. Nah, jadi apa namanya uh, Al-Quran berulang-ulang menggambarkan betapa mulianya orang bertak bertakwa ini yang kita rebut jadi semua kewajiban dan ibadah tidak terkecuali puasa Ramadan endingnya pada satu titik yaitu mencapai Ketakwaan, Ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah, Allah. Wah ya. seru banget teman-teman Penjelasan dari profesor kita ini Tentang takwa Saya juga ikut belajar jadinya Pak Sebagai host sama seperti pemirsa Rapat TV Karena terbawa uh, penjelasan Bapak yang sangat luar biasa ya. Terima kasih banyak Bapak Dan juga terima kasih kepada um, Pemirsa Rapat TV Yang sudah berkenan menonton Dari awal hingga akhir episode ini dan semoga apa yang Bapak sampaikan bisa diterima oleh pemirsa rapat TV Amin Allah ya sama-sama semoga menjadi informasi dan juga ilmu pengetahuan yang baru pemirsa rapat TV program kurma akan terus berlanjut memberikan episode yang menarik tentunya dengan bahasan dan juga narasumber yang luar biasa Terima kasih atas Waktu dan tempatnya Saya pamit undur diri dan selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam okay. Terima kasih banyak Bapak